cicik-cicik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya kita berbagi slot gacor hari ini atau slot gacor Olympus hari ini ya seluruh langsung gaskan saja biasa kita main di bet, berapa ya ah, 2400 boleh kali ya double check aktif jangan lupa kita coba quick 30 kali Ya, hari ini kita bawa model lumayan gede 115.000 kita mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini jadi kita akan berbagi pola slot gacor setiap harinya buat kalian-kalian semua view review setia dari otongspin pastinya yang baru gabung bisa dipotong like comment subscribe share-share ke teman-teman kalian juga ya so ya karena cuma di otongspin kita berbagi pola slot gacor setiap harinya ya seluruh ya kita usahakan setiap harinya kita upload tiap hari pokoknya yuk langsung gaskan saja oh ya jangan lupa tonton sampai akhir biar kalian tahu pola-pola andalan buat kita dan nih eh, seberapa tinggi tingkat kita JP red kita DP itu berapa kan biar kalian tahu dan perlu saya ingatkan selalu cek RTB game sebelum bermain biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya seluruh dan kita main tadi di RTP 90% jadi lumayan gacor harusnya ya Saudara. Ya. Dan yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku itu slot tergacor tersolid saat deru dunia akhir. Di sini berapa pun pasti diperlukan bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya. Yo langsung gaskan saja cocok-cocokan. -co. Jadi RTP 8000 pastinya untuk link gacornya saya sematkan di be komen Jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 situ itu slot tergacor, ter the solid sender ke dunia akhirat. Yo langsung gaskan saja. Kalian ke RTP 8000 karena cuma di sini kalian bisa cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan saja sesuai-sesuai manja di RTP 8000 yuk buktikan sekarang juga kalau RTP di game ini itu grad. Real relapse 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri untuk link gasnya saya sematkan di atin komen yuk Lumayan <tuh> disuruh kita dapat listing di akhir-akhir Epicome Victor ini satu sisa 360 perak. Apakah kita dapat GGPP manis pada hari ini? Kita lihat dan saksikan bersama-sama ya e bosku. Duh. Aduh belum mau konek itu mah udah kurang satu dong mantap yuk. Di atas gelas dong kasih petir. Mantap kali dua kuning hijau. Hijau dulu dong kalau boleh. Ududududuh atas gendang hijau dong. Mantap hijau masih konek lagi dong lagi Aduh lumayan-lumayan lima ribu kali sedang 55 ribu, ribu saldo saldo tambahan buat mungkin lagi subuh-subuh kita dikasih JP JP mantap yo atas kuning kasih petir belum mau nih hmm, boleh sih kalau atas gelas kasih petir atas gelas kasih petir oh, Aduh belum mau doang kuning dulu pecah hijau pecahin dulu hijau pecahin dulu sayang 1000 sayang saya bingung petirnya di mana anjir merah konekin dulu merah konekin mantap merah konek ijo konek ijo konek ijo konek aduh belum mau juga bisa 8 kali lagi hmm, lumayan yuk merah konekin dulu atau ijo merah kurang satu kurang satu semua hancur dur biru aduh belum nyam juga airong yuk atas gendang eh, atas tur kali dua lumayan ijo dong hijau konekin dulu uduh uduh uduh uduh ungu konek dong ungu konek dong aduh lumayan lah ya Sword semuanya untuk ungu, kuning, biru, hijau tuh bisa konek semua itu asal ada yang pecah satu aja tadi uh, hijau, biru konekin, mantap, atas hijau dong kasih petir, nah, lalu ngucir last one, last one, last one, lumayan S1,460 ah, kita syukuri dulu kita coba spin lagi ya tadi back comeback lumayan sih, saldo sisa 360 perak kita dikasih comeback, comeback mantap, nih saldo-saldo banyak pin lagi, kayaknya sih kita ini momen-momen bakal dikasih JP-JP mantap ini kayaknya, kayaknya kita saksikan bersama-sama jangan lupa tonton sampai akhir biar kalian tau sekolah surut gacor hari ini tuh apa ya tuh so, yuk nah, atas kelas tong lagi belum dikasih ini dong kasih dong ngudu lagi dong Facebook lagi seluruh so. masih di beda yang sama masih di pola yang sama itu sudah dua kali dapat kita petikan bersama apakah ada isi atau tidak ya mantap yuk ijo konek dulu ijo pasti connect, sih. hijau konek connect, ungu konek kuning sih bisa nih Aduh ternyata kurang kurang sebiji doang anjir Kuning dulu Aduh kuning kurang aku ternyata hijau Aduh belum juga Kuning Kuning jadi sih Kalau kuning isi tiga mantap Sayang petirnya enggak ada seluruh Sayang petirnya enggak ada Sayang adi dong mana petirmu yang enggak ada ungu dulu enggak hijau hijau petirnya hijau ada susah susah hijau konek biru boleh dong biru-biru aduh nampak juga Ijo, aduh belum ada yang mau konek anjir hmm, aduh kuning jadi sayang-sayang hmm, sayang-sayang-sayang petir dong tur kali tiga lumayan yuk atas gelas tong kasih petir kali empat juga lumayan-lumayan lumayannya 12.000 kali 12.45 Anjir kok tadi jadinya cuma seratusan doang. Udah dua kali sekater ini. lula la, du last one last one. kelas ini last ini. Oh belum juga. Yuk, merah jadiin dulu. Merah jadi fix mantap, bro. Mantap petirnya lagi dong. Petirnya lagi dong. atau wah auto jadi. Anjir, kurang. Kurang, gua mah auto ngimpiin kurang semua totalnya 5 100.000an ya, sur. 2, 2, 2, 2, 270 ya lumayan lah ya kita naik 400an dari model-model nah Cukup-cukup menikmati juga lah. Syukur kita masih dapat free spin di pola yang sama lagi ya sulur. Kan mantep buat thumbnail. Cukup satu kali pola tiga kali free spin menyantel, menyantel di eh, free spin menyantel. Intinya ya seperti itulah ya seluruh. Intinya buat kalian semua slot ya seluruh Indonesia dimanapun kalian berada yo dimantul like komen subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu di otak kita menyediakan info slot gacor hari ini info slot hari ini pola slot gacor hari ini pola slot gacor hari, hari ini pola slot hari ini pola gacor Olympus hari ini pola Olympus hari ini info slot gacor hari ini Info slot gacor olimpus hari ini, info slot olimpus hari ini, info slot hari ini, slot gacor besar hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor olimpus hari ini, rtv slot gacor hari ini, rtv slot, ini. RTP slot gacor, hari ini, rtv slot gacor olimpus hari ini, rtv slot olimpus hari ini. Intinya semua yang berpengenalan kita forum besaranya ada di potong skin pastinya kita coba channel kecil ya yang menyediakan layanan pola wajib so, okay, gajor so, hari ini setiap harinya kita coba 10 naik betul ya agak berberdikit kita coba 10 manual kita tes hoki-hoki kita ini ya, apakah putaran manual pembawa jbjp mantap pada hari ini kita saksikan bersama-sama ya, sini so. tuh manual itu buat riset-riset bukanlah banyak jelek dulu manual dulu jangan lupa anjir dalam satu kali game dulu labas gitu seribu spin turbo seribu spin quick gitu enggak etis main kayak gitu kita main agak pintar-pintar dikit kita rubah-rubah bolanya biar ganti-ganti biar ya jp-jp mantap keluar gitu loh aduh anjir belum keluar juga free spin manisnya kita coba turun ke dulu kita Bu aja di 240 lah ya sudah ya kita pengen profit-profit mantap juga yuk kasih dong usia mentok-mentok yang gurih-gurih yang kanak ini oh, hmm, kuning nih hmm, nggak ada yang konek anjir hmm, lumayan lumayan lumayan yuk cincin dong aduh foto kurang satu gelas kurang satu anjir kurang satu semua ayo dong kasih bu. kasih dong kasih dong kasih dong Duh, -du -du -du, belum ada yuk biru dulu boleh biru dulu kasih mantap di atas, atas plus belum mau dikasih Pur, kali 100 koneks lur, kali 100 koneks dulu ungu boleh, ungu boleh, ungu boleh dong, ungu boleh dong mantap cincin turun lor. cincin turun, turun, turun tuh, lumayan deh 3000 kali 114 anjir kali 100 koneks berarti feeling buat bunyi lumayan, lumayan lagi datang Rumangan piringnya empat ya ini. Tinggal kita konek konekin doang. Mm. yuk lagi. Aduh, udah kita lihat semua. Tinggal menikmati sembap-sembap sional ini mentok di berapa ya? cukur tembus di atas satu juta ya, stro ya, masih sisa lima kali lagi. Yuk, petir-petir konekin dong. Mm, mantap. Yuk, ijo dong kasih, itu kasih, mantap. Nggak ya, mau, lumayan. Sambal udah gede gitu cuma tinggal menikmati Nyeh ya, nicem nicem minum tuh nicem lah Nanti petir connect doang itu udah nicem nicem mantap ini Anjir sisa aduh dua kali lagi nih Aduh nggak ada lagi kah biru dulu connect Biru dulu connect mantap. Atas makutah kasih petir hmm? Aduh biru uh, kuning gua jadi dong cincin turun dong 11.000 boss dulu lagi dong Uduh, Duh dulu dulu 11.000 kali 124 kok juta 300 anjing anjing anjing Udu, du duh du, du, du, du, du, du, du. Momen-momen yang pas banget buat gue tadi suruh Kita langsung dikasih mus 2 juta Aduh kasih jelas konekin-konekin Aduh lumayan sur. Kita langsung auto wedikan saja pokoknya sur. kita komen modul recep kita Komen penburu profit Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Bye-bye Lur salam jackpot